Live Streaming Real Madrid vs Barcelona Real Madrid akan menyambut Barcelona untuk El Clasico pada pertandingan La Liga, Minggu 16 Oktober 2022. Laga Real Madrid vs Barcelona akan dimulai pukul 21 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Baik Real Madrid dan Barcelona akan bersaing mati-matian untuk mendapatkan tempat aman di peringkat pertama klasemen Liga Spanyol. Tabel Liga saat ini menunjukkan kedua tim ini memiliki jumlah poin yang sama sejauh musim ini. Dengan demikian, keduanya memiliki peluang untuk saling tukar posisi dengan hasil pertandingan babak 9 ini. Real Madrid dan Barcelona keduanya mengoleksi poin 22. Artinya, hasil pertandingan Madrid versus Barca akan menentukan jarak keduanya di papan klasemen Liga Spanyol. Real Madrid tampak prima menghadapi lawan manapun saat ini di semua kompetisi. Real Madrid pada tiga pertandingan terakhir mengumpulkan 7 poin. Mereka masing-masing menang 2-1 dan 0-1 melawan Shakhtar Donetsk dan Getafe. Kemenangan beruntun mereka berakhir melawan Shakhtar Donetsk yang mengklaim satu poin dalam hasil imbang satu sama Sedangkan Barcelona kehilangan satu pertandingan dalam 3 pertandingan terakhir mereka di semua turnamen. Melawan Inter Milan, mereka menelan kekalahan 1-0. Di Liga Spanyol, menang 1-0 melawan Celta Vigo. Pertandingan Barcelona menuai hasil imbang 3-sama melawan Inter. Terakhir kali, kedua tim berhadapan satu sama lain, Barcelona pulang sebagai pemenang 0-4. Live streaming Real Madrid vs Barcelona dapat disaksikan di platform video.com Kurt Toys akan absen pada Laga El Clasico antara Real Madrid kontra Barcelona. Thibaut Courtois, kiper andalan Real Madrid, bakal absen pada Laga El Clasico saat Los Blancos melawan Barcelona. Courtois sebenarnya sudah terlihat berlatih dengan Real Madrid, namun tampaknya Carlo Ancelotti tidak akan mengambil resiko dengan menurunkannya. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memang masih khawatir dengan kondisi Courtois dan kurang dari 48 jam sebelum Clasico terjawab sudah rasa khawatirnya. Penjaga gawang yang mengalami masalah sejak akhir bulan lalu belum bisa berlatih dengan rekan satu timnya. Ini membuatnya dipastikan absen untuk pertandingan melawan tim Catalan itu. Menurut Marca, pemulihan cedera Courtois tidak sesuai dengan harapan pada Kamis lalu. Namun demikian, tim menunggu keputusan Courtois sendiri apakah bisa bertanding pada 16 Oktober ini melawan Barcelona. Pada akhirnya, semua pihak memilih untuk bersikap konservatif dan tidak terburu-buru kembali yang bisa berdampak negatif bagi masa depan. Dengan demikian, Andrew Lunin akan menjadi penjaga gawang Real Madrid di El Clasico pertama musim ini. Penjaga gawang Ukraina ini telah bermain dalam empat pertandingan terakhir untuk Real Madrid. Pantas kapan tertua akan kembali bermain? Menurut Marka, baik pemain maupun Real Madrid tidak menentukan tenggat kapan ia akan kembali bermain. Mereka terus memantau perkembangannya hari demi hari sampai Berkshire 100% fit. Dia akan kembali ke gawang Los Blancos. Legenda Barcelona sebut Karim Benzema pantas raih Ballon d'Or. Legenda Barcelona David Villa menyebut kapten Real Madrid, Karim Benzema, layak meraih penghargaan Ballon d'Or tahun ini. Hal itu diungkapkan David Villa dalam menganalisis situasi terkini Barcelona menjelang pertandingan kontra Real Madrid. Diketahui Barcelona akan bertandang ke markas Real Madrid dalam lanjutan Matchday Liga Spanyol Minggu 16 Oktober 2022. Karim Benzema saat ini menjadi kandidat terkuat peraih gelar pemain terbaik dunia versi French Football tersebut. Dia pantas mendapatkannya, tapi saya tidak suka penghargaan individu, ujar Villa. Dalam kesempatan yang sama, Villa mengakui Barca sangat kesulitan di Liga Champions. Ex-striker Atletico Madrid itu menganggap pertandingan di Stadion Sportify Camp nou melawan Inter bisa mempengaruhi para pemain Barca. Ketika hasilnya tidak bagus, mereka bisa mempengaruhi Anda, tapi saya harap tidak untuk yang El Clasico, kata dia. Liga adalah kompetisi lain, mereka adalah pemain hebat dan hasil positif akan mengubah ketidakpuasan. Villa juga membela mantan rekan setimnya, Xavi yang kini melatih tim Blaugrana. Baginya, Xavi menghadapi tim-tim hebat, namun usahanya sudah cukup dan berhak beroleh hasil terbaik. Meski pada kenyataannya, strategi tim rival lebih efektif. Dinamika, baik positif maupun negatif, harus diperhitungkan. Tetapi dalam permainan seperti El Clasico, kita telah melihat di tahun-tahun lain bahwa tim yang lebih buruk menang dan tim lain yang lebih baik kalah. Ucapnya! kali, Benzema digadang-gadang pengganti Ronaldo di Man United. MU dilaporkan mulai bergerak untuk mencari pengganti Ronaldo. Mereka butuh penyerang haus gol untuk menggantikan Ronaldo. Ada rumor baru beredar mengenai siapa pengganti Cristiano Ronaldo di squad Manchester United. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Karim Benzema dari Real Madrid. Dilansir El Nasional, United kini mengarahkan radar mereka ke Real Madrid. Mereka ingin membaca Karim Benzema. Jika Benzema jadi pindah ke MU pada musim depan, maka ia menjadi pemain Real Madrid ketiga yang bergabung dengan MU dalam tiga tahun terakhir. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United tertarik untuk merekrut Benzema karena sang striker punya rekam jejak yang apik belakangan ini. Sang striker menjadi sosok pembeda bagi Real Madrid dalam empat tahun terakhir. Ia mampu produktif mencetak banyak gol di lini serang Real. United juga berkesempatan mendapatkannya secara gratis karena kontrak Benzema di Madrid habis pada tahun 2023. Jadi, Benzema dinilai jadi opsi yang bagus untuk lini serang mereka. Laporan itu mengklaim bahwa Benzema tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan Manchester United di musim depan. Sang striker dilaporkan sudah lama tertarik bermain di Inggris, jadi ia akan mempertimbangkan tawaran yang masuk dari MU itu. Namun, Benzema disebut memprioritaskan bertahan di Madrid. Jika memang ia gagal mencapai kata sepakat dengan Madrid, baru ia akan cabut ke Ultra Board.